kamu mana? Mungkin sudah disembunyikan sama Ma Hitam. Udah, bakal hanya dia. <Gülüyor> cingkong, .ñasキing. berasa banget cingkongnya, uh, ya, Mantap. ini pasti gorengnya pulang begini, empuk, ijo anji minum, minum, malam mas, malam bu, eh malam mak, boleh saya minta tolong, minta tolong apa? Saya mau nitip bayi. Bayi? Lah iya, bayi Wah. itu. Mak, kan kita bukan pati asuhan. ya kan ya? Emberan. Ya. emak emang mau nitip berapa lama? Delapan tahun. Waduh! Ya? Wah. Wah. Alah, biasiswa. Itu bukan nitip. invest Gak bisa nih, Mak nih. Maaf deh. Lagi nitip anak. Mak, Mak, Mak. Eh. Hey. Ayang nanti Iya, Bang. Abang mau tanya boleh nggak Boleh dong. Hmm, ini Hidung Mancung punya siapa? Punya apa? <laughs> Terus, Mata Belok punya siapa? Punya abang. Ayang Nani, sayang gak sih sama abang? Ya sayang dong abang. Kata siapa? Kata saya? Eh, tongkol tongkol. Bo, ngapain sih di situ? Maghiti ruang pacaran aja. Tau, oh. saya mau nitip bayi. Nitip kata kita tukang eh. parkir kali, eh. bayi apaan? Anak, anak. Maksudnya gimana? Saya mau nitip bayi mas, mbak. Eh, bo, kita ini baru pacaran, belum nikah, udah mau punya anak, apa kata orang? Kasihani kami, nyawa kami terancam. Ah, ah Mau terancam, mau kredok, mau toprak, bodo amat. Nih, kalau mau nitip anak, nih bo, nih. No, Di sana ada namanya Pak Rijal. Orang kaya, gininya cakep, tapi belum punya anak. Hmm. Rijal? ya, Oh nyuruh menyeke dong, ya dari sini lurus nih, ntar lewat ini nih apa, mancingan lele, nih, Oh cinta belok kiri, ya, pokoknya rumahnya paling gede ya, hmm. nah, ambo, uh, ada sopan santunnya, ada sopan santunnya, salam kagak apa kaga pekaga, ngasih apa kek, ganggu ganggu Ajil, hmm. gue mau empat batu ayam, udah ayam-ayam duduk, yang lembut dong yang. Rizal Effendi Emak akan selalu menjagamu Dalam dua kehabisan Emak akan kembali Kita balaskan dendam ibu sayang sekolah hei sayang kenapa anak sekolah. Hmm? sekolah kenapa ada Di sekolah yang bandel ada yang bandel siapa sayang namanya hmm? bom-bom dia jelek, ngebelin gendut, gendut. <laughs> hei gini bangun dulu oh, ui yak berat heh. bilangin sama bom-bom kalau dia tetap nakal nanti dia Amat, iya bang. eh. makanya bangun dong, ayo sekolah, ayo, biar cepetin, dan, oh, oh. Uh, berat banget, anak mama. Hei, gak boleh baca, dan bawa gadget, di meja makan. Selamat pagi, mama. Pagi, mas. Hmm. Jadi gimana, bapak calon bupati? Bulan depan aku udah bisa jadi seribu patikan kan. Hmm. Tinggal sedikit lagi. Mm -hmm. Yang penting aku itu doa ya. Ya? Pasti sayang. Amin. <laughs> aku panggil rekam dulu ya. Piya. Ya. Ya? Ya. Anunya. Kenapa? Saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Loh, kenapa aja? Enggaknya, enggak ada apa-apa. Tapi memang sepertinya saya hanya ingin pulang ke rumah. Dan saya minta maaf kalau saya ada salahnya. Pengisinya, Tuan. Saya mau keangpul pulang. ya? Kenapa? Apa gajinya kurang? Ya, Lalu, lebih, Tuan, lebih dari cukup, tapi saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Dan saya harus pulang ke kampung, Tuan. <tuh> ya, ya saya mau bilang apa lagi kalau begitu. Yang penting kalau kamu baik lagi, kamu telepon kita ya. Baik tuan. Hati-hati aja Makasih tuan. Hati-hati. <tuh> Pada beberapa bulan ini, pembantu gak ada yang betah kebisahatan. Apa ya? Tapi, aku cari dari penyalur lain ya. Hmm. Eva, yang sayang udah sampai. Eh ya, sayang. Kan tadi, Eva udah bilang pokoknya, Eva gak mau sekolah. Eva gak mau sekolah kalau ada bom-bom. Bom-bom? Oke, okay, kalau gitu gini aja. Gimana kalau sekarang kamu Mama, anterin, tapi cuma hari ini aja? Oke? Okay? Kabar gembiranya tidak ditemukan adanya kista, miom maupun tumor. Sepertinya keadaannya normal saja. Syukurlah, terima kasih dokter. Tapi Tapi kenapa, Dok? Anda harus tetap berhati-hati. Karena Karena apa, Dok? Selamat sore. Apa benar ini rumah Bapak Rizal Effendi? Iya, betul. Saya, Mak Itam. Saya dikirim dari penyelit pembantu. Oh iya, Mak. Syukurlah kalau Mas sudah datang. Mari masuk, Mak. Siapa tahu mau istirahat dulu, saya antarkan ke kamar. Mari, Mak. Um, ini anak saya, Eva. Dan itu kamar emak. Mari. Mas Halo sayang uh, Maaf ya Malam ini aku masih ada meeting sama investor Jadi aku pulang agak malam Udah jam segini masih kurang malam apalagi mas Iya maaf sayang Aku Halo Mas Halo mas Mas? Halo? Halo, Mas? Ada apanya, ya? Ma! Ada kepala terbang di luar, Ma! di luar ada kepala mak ada kepala terbang mak tidak ada apa-apa nyonya mungkin nyonya capek mari saya antar ke kamar tapi mak luar mak mari Pak, sebentar lagi kamu berumur delapan tahun. Emak harus mempersiapkan kamu. Kamu harus banyak makan makanan dari emak. Dokter bilang apa? Dokter. Dokter bilang. Rahim, aku bersih. Hmm. Gak ada kista, niung, atau apapun itu. Sekurang. Tapi, Mas... Tapi apa? Hah? Tapi apa? Ya, aku harus tetap hati-hati, Mas. Iya hati-hati kenapa? Hah? Hmm? Karena... Karena aku hamil 8 minggu, Mas. Ah, serius? <laughs> Iya, yeah. <tuh> <Okay. tuh> tapi, tapi nah, kita harus tetap memperlakukan Eva seperti ini kita sendiri Pasti dong Tunggu, dikerek geret aja lu semangat! Yo, semangat. udah kagak semangat! Lu bayangin, 8 tahun kita kerja, begini-begini aja, gak aja kagak naik-naik. Perasaan gue juga baru sekali naik, gue ribu Seragam ini aja kagak ganti-ganti, gue juga pengen, saya pakai sapari, begitu kan keren. Lebih hari biarin, nikmatin aja, bersyukur yang penting. Bersyukur, gua mau bersyukur, tapi kan gak semengah juga, begini, gue pengen berkembang, ya kan? Uh dengerin kita ini kan berjasa buat keamanan kampung kita nih lihat kampung sebelah hmm. itu nggak aman di tempat kita doang aman nih maling ayam maling bebek maling kambing maling sepeda udah nggak ada eh Sagun. gimana gak ada kan malingnya kita hah kusang usus usus usus Iya, jangan lu pampetin semuanya juga, lu kata lu Bang Jangkrik. Lu pampetin begini, Shhh. jangan berisik, man. Jangan berisik, jangan diomongin. Itu kan kita udah insaf, insaf apa kemarin? Lu lo Shhh. Shhh. Shhh. sampai lagi di tangan, Be. Hmm. makanya diam aja. Udah kita ronda yuk, lu kayak sambal ulek baunya. Lo. Hmm. Udah, ayo ronda yuk, ronda, ronda, ronda. Au ah. woi, woi, woi, woi, woi, woi, ke sana, kalau ke sana mau pulang, ayo. <SISILENCIO> nah, elah, ikut pasti. Ini gajinya gede, kalau gaji gede sih gak apa-apa. Marahmu mulu ntar cepet tua. Wih, apa? Neng, Neng, Neng. Nah kalau ini gue betah nih. Neng. Neng. neng, mana nih Neng, malam-malam? Kali, kan? Sama dong, Neng, gue mau ke Kali. Kali mana? Kali-kali aja neng. neng, mau sama saya. Canda aja nih, kan. Tuh. Temenin ya? Jangan! Itu tetangga gak enak, Kang. Udah. Waduh. Ya. Lagi pula udah biasa kok, Kang. Oh gitu? Ya. Hmm? Bukan apa-apa, tetap itu ngerojol. Ya Allah. Ngek, ngek. Alu cabang bayi. Ada, ada, ada. Apaan sih? Mau kemana lo? Itu, mau ngeliatin itu. Wah, gerobak keong. Aduh. Gaya lo pakai nganterin. gua tahu otak lo, ha? Pasti lo negatif, ya kan? Kata orang nih ya, kata orang dulu nih. Kalau lu ngintipin orang lagi bunting, itu kualat lo, ah, pamali. Lu mau dikutuk jadi batuk meras begitu? Mau lo, ah? Nggak tahu nih. Kalau ngeliatin orang hamil sama bunting, itu sensasinya gimana gitu menggairahkan. Cuman bedanya itu udah nggak perawan aja. Begitu? Dasar aja lo emang lagi nafsu nafsunya lu, terserah. Kalau lu mau ngintip-ngintip, gua maka gak. Gua takut. Gua daripada kena bala, mendingan gua di sini aja. Lu mau ngintip? Oke, okay, oke. Okay. Yang jelas kalau misal terjadi apa-apa, lu jangan sampai tuh kan kayak kampret maghrib cepet banget terbangnya. Hmm. ada something rong nih. buktinya sampai lama begini nih. Temen ditinggal lu sendiri. Waduh. Eh, Rei. Wah, lu gaya-gayaan lu. Eh eh eh bangun, bangun, bangun lu. Lu enggak bangun gue injek nih. Eh. Lu benar gue injek nih. Bisa banget kan. Rei, Rei. Lu kata lagi nonton Tancep, main tiru di sini aja. Loh, gue bilang juga apa? Jangan tuh pakai ngintip orang lagi bunting, pemali. Gak percaya sih, akhirnya kawan tuh. Ah. Iya, ya, uh, Ma, nanti tolong belanja ke pasar ya. Mak, ini daftar belanjanya dan ini uangnya. Baiknya. Uh, terus nanti siang, saya mau ikut Bapak katanya. Ma tolong jagiin Eva, hantar Eva ke sekolah ya. Iya, Iya. Terima kasih, Ma. Bupri, tugas! Ini anak udah sadar belum ya? Jangan-jangan masih kayak kemarin, ya. Tuh, kan gua kata juga apa? Masih sawan aja tuh bocah. Bupri. Bupri! Bo Manin, kalau kalau begini terus mah bisa berabe gua. Ah yes, gua tahu. Gua pernah lihat orang yang kesurupan, surupan tuh begini, langsung sadar. <tuh> Maaf ya pria, bukan maksud hati nih ingin memeluk gunung, tapi ya demi kebaikan kamu ini, ya <tuh> anggap aja masker ya lagi banyak debu. 1, dua, tiga, empat, empat, setengah, empat, empat, mendekati empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, lu empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, lo, cari aja gua waktu itu. mudah-mudahan lo cepet cerai dahwat biar gua ada kesempatan kedua. Hati-hati <laughs> uh, neng, -hati, terima kasih bu udah berapa bulan uh, sudah delapan bulan sudah delapan bulan harus lebih hati-hati ini kok malah jalan-jalan Habis -jalan. bosan gue di dalam uh, boleh saya elus. masih matu dah apa yang ketemu malam-malam yang bawa baik, bu hati-hati ya neng. iya apa sih kau jelek banget sini aku pengen lihat nggak boleh sini nggak boleh eh, anak ceng sekolah masih digendong aja blagu Wati, perasaan gua kalau sabar lewatin rumahnya Wati kayaknya deg-degan banget gua. Ya, namanya juga cinta terpendam. Bang, ya saya. Aduh, kamu tuh kemana aja sih? Di belakang saya. Aduh, Selamat bang. Sayang. Sepertinya mau melahirkan. Yakin? Udah mau kerasa. Sakit. Ya udah, Abang jemput bidannya dulu. Yuk, di cepetan. Suaminya gua. Ah, suami nyong mati keluar naik motor. <tik> Pas banget. Pucuk dicinta ulang pun tiba <laughs> Rezeki mau kemana Kau kemana ya kemarin? -kemarin gue kan cuma liat dari jauh Sekarang gua samperin rumahnya, gue intip dah. Ya, jadi gak dapet orangnya <laughs> Cuma ngeliat aja Buat bahan ayalan Waduh <laughs> <Batu>. Aduh sakit <laughs> makan loh hey kamu udah makan dari siang nggak mau, Eva nggak mau nanti kalau kamu sakit gimana ayo pokoknya Eva nggak mau makan Nonya biasa yang urus Anaknya oren. Aduh, ada lagi. Masih ada. Ada. Eh, anaknya lihat Anaknya bulet. Sungai dare. Bacan lokok. Eva kayaknya semakin hari, semakin ceria nih. Kamu bayangin. Delapan tahun dia jadi anak kesayangan kita, dan sebentar lagi dia punya adik. Artinya dia harus berbagi kasih sayap. Kamu ngerti ya? Saya? Ujalan yes. dulu ya. Tidak. Hitam, siapa itu? rupa lasik seorang warga dibakar seorang wanita lagi masih sempat melarikan diri Bunya Makan malam sudah siap Iya, Ma Masih Eva di meja makan jangan menggambar. Makan sayang. Eva, kamu nggak dengar mama ngomong apa? Makan. Eva nggak mau makan. Eva maunya makan masakan hitam yang seperti biasanya. Sini kamu. Kalau kayak gitu caranya, kamu jadi anaknya hitam aja. Gak usah jadi anak mama. Ya udah, Eva. Eva, kamu kok ngelawan mama si Eva? Ke kamar kamu? Sekarang! Ya, non Eva biar saya yang urus. Hei. Iya, Pak. Jangan terlalu manis. Oh, iya, ya. Silahkan kopinya, Pak. Gulanya dikit banget. Saya buatkan makanannya dulu, ya, Pak. Iya. Aduh, mongburuan, Mbak. Iya, sabar. Bentar lagi nyampe rumah Mbah Rukun. beb dulu kok senyap ah, aduh ah capek ang beb ah ang beb masyaallah ayang beb lah darah semua ini ang beb embet embet ternya mana yang beb tolong tolong Itu kembali lagi di kampung ini. Hah? Mungkin nggak ya? Aku terlalu kasar sama Eva. Mungkin juga. Hmm. Ya udah, aku akan minta maaf sama Eva sekarang. Hmm? Bisa saya bantu, um, saya Vina, ibunya Eva. Bisa saya ketemu, Bambu? Oh, Bambu, Mia gak ada. Uh, ibu, tunggu. Ibu tunggu. jangan mentang-mentang dari keluarga, ya. Terus, anak ibu bebas menyakiti anak saya sampai stres seperti ini. Uh, enggak, Bu. Ini semua gak seperti apa yang ibu pikirkan. Eva itu anak baik, <tuh> deh, basi. Masih untung saya lapor polisi. Saya sudah ke dokter, psikolog, semuanya sudah angkat tangan. Bu, saya mohon izinkan saya ketemu Bombom. Ya demi saya, demi bayi saya dan demi Bombom. Oke, 5 menit, nggak lebih. Sayang, ada yang mau ketemu kamu nih. Hai Bombom. Apa kabar? Bumbum, Tante boleh tanya? Apa yang kamu lihat di sekolah waktu itu? Ke, ke, ke, Kepala! Percuma kalau Ija ceritain juga, mio tidak akan percaya dengan apa yang Ija lihat. Tiap malamnya, saat nyonya dan tuan pergi, Ijah selalu melihat kepala terbangnya. Terus. Terus apa aja? Sudahnya. Itu hanya membuat Ijah makin tambah takut. Ijah. Tuan Rizal. Uh, ah, gini, buat Anda, jangan lupa coblos Rizal Effendi. Ya, bulan depan. Ayo, gak apa-apa. Tuhan, saya hanya ingin memperingatkan Anda pada sesuatu yang sangat jahat yang mengancam keluarga Anda, khususnya istri Anda. Anda mau mengancam saya? Saya tidak mengancam Tuhan. Saya hanya ingin memperingatkan ada sesuatu yang jahat. Dengarin. Justru kalau terjadi apa-apa sama keluarga saya, Anda akan saya cari. Saya turun pak Kalau enggak saya makan tuh orang Halo mas Mas Tadi aku udah ketemu orang-orang di luar sana Dan mereka lihat kepala terbang itu Ma Mama kan lagi hamil Coba mama kontrol diri deh Mungkin mama sedang berhalusinasi aja Mas Aku udah ketemu bombong Aku udah temuin Ijah. Terus Kamu gak percaya sama aku Kamu tuh cuma sibuk sama kesibukan kamu sendiri Tanpa mikirin aku mas Mah ini bukan masalah peduli atau nggak peduli, ini masalah kerjaan. Mama tolong ngerti deh. Mas, aku beneran, mas. Ma, kenapa, ma? Oh, ma. ma, halo? Dokter, bagaimana keadaan kandungan istri saya, dok? Kandungannya keadaannya kritis, tapi bayinya masih hidup. Syukurlah dok. Ya saran saya, ibu jangan banyak bergerak dulu pada saat ini. Sampai kapan dok? Kapan istri saya bisa pulang? Kita lihat besok. Kalau keadaan ibu stabil, ya mungkin lusa bisa pulang. Tolong dibantu ya dok. Anda lagi? Dengarkan saya, Tuhan. Apa? Jika Tuhan menganggap ini hanya kebetulan, Tuhan salah. Ini Tuhan memang sedang diincar. Cukup. Cukup. Tuhan. Apa? Eh? Apa? Apa? Anda mau sepanjang security? Eh? Tuhan. An -an Anak dan pembantu, Tuhan. Sangat berbahaya, Tuhan. Mereka tuh pemangsa bayi, pemangsa janin, berkepala asing tua. Cukup! Pergi! Pergi! Pergi! Gabung, Pak. Enggak, enggak. Silakan <tuk> dilanjut lagi. <tuk> wow. Dia membunuh ibumu Malam ini Tepat jam 12 malam Kamu akan Menjadi kamu yang dulu Palasik Dan kamu akan bisa mencari Makan sendiri Ingat apa yang manusia-manusia itu lakukan terhadap ibu kandungmu. Balaskan dendam ibu kandungmu. birthday, happy birthday, happy birthday, siapa, yo? siapa yang ulang tahun, ayo? Siapa yang ulang tahun, ayo? <laughs> Hei, make <a> wish dulu, <laughs> ayo cepet, ayo cepet, apa? Sekarang tiup lilinya. Wah, selamat ulang tahun. sayang, Mas. Ya. Nanti malam kita merayain di mana, Mas? Maitham, uh, Maitham tolong bawa Eva ke dalam sama so potong kuenya. Iya. Okay. Ayo, Ma. Eh, uh, Papa minta maaf dulu nanti malam papa nggak bisa karena papa harus ke keluar kota mah. Malam ini? Iya. Yeah. Kok mendadak sih mas? Uh, ini karena donatur utama kampanye mah. Dia minta untuk ketemu malam ini mah. Aku ikut. <tuh> mama gimana mau ikut malam karena jamin nggak mungkin. Mama ikut dong. Nggak boleh terbang kan nggak boleh masuk pesawat kalau jamin besar ini. Ah? <tuh> huh? Mas, aku nggak mau kamu tinggal sendirian. Ma, ma. aku takut, Mas. Apa sih yang Mama takutin? Karena ada Ma hitam, ada Eva. Ya, Mama ngerti dong. Halo. Selamat malam. Maaf mengganggu. Ini dengan Ibu Vina ya. Enam bulan yang lalu, Ibu menghubungi kami mencari pembantu. Apa sekarang Ibu masih butuh pembantu? Bukannya Mas udah kirim pembantu ke sini? Kami belum mengirim siapa-siapa kok, Bu. Hah? Selamat ya. Tidur tidur. Em, hmm. belum, Mak? Tidak larut malam. Terbaik dengan istirahat. Iya, iya, Mak. aduh, Jang. kenapa sih kamu? Ini Pak, perut saya lagi nggak bisa diajak kompromi, saya udah dua hari di hari Pak. Terus gimana? Mohon izin Pak, uh, kita kan lagi nggak buru-buru ya Pak. Ya udah, berarti di depan cari toilet. Makasih Pak, udah di ujung Pak. Ujung, Pak. Bentar, Pak. Kan begini enak, lega, emang eh, kuslu. Mampus kan, gue hilangkan. Hilang kan ilang dia, Hah? Hah? kok jadi sepi gini ya? Perasaan gue parkir di sini tadi. Kalau mobilnya hilang. Berarti mobil sama bapak-bapaknya juga ikut hilang dong. Nina sudah jadi miniku. Dan malam ini dia akan menjadi korban. Oh iblis, pergi dari rumah saya! Aku akan pergi. Tapi penerusku masih ada di dalam. Eva bukan anakku. Tidak! Ya. Eva anak saya! Tidak, Rija. Apa kamu lupa? 8 tahun yang lalu, kamu menemukan Eva di depan rumahmu. Karena malam ini Eva akan menjadi ratu palasik yang baru. Akan kubuktikan ucapanku. <tutuk> <tut> <tut> <tut> Palasik. falar assim. Kasih ke anak itu ke aku Enggak, Mas! Kamu gila! Ini anak kita! Bukan aku yang gila Tapi anak ini mah bawa petang kamu buat terbatas kita Aku harus bunuh dia Enggak! maka bergabunglah dengan Ambil bayinya, eksisakan nyawanya. Karena dia sudah berjasa kepadaku. Dokter, urus dia. Baik, Paduka Ratu. Silahkan, Siap menepati janjimu, Bapak Bupati? Iya, kampung itu sekarang.